I have to do mobil bis arimbi arimbi katanya ya ha bis arimbi mobil bis Boy ayo sini ding Boh bo, kayak gitu deh. Ah, masya Allah. Bisa habis sampai kayak gitu ya. Allah. Isinya. Itu ada orangnya nggak Bu? Iya, eh, tapi yang gara-gara bibinya itu macet dibuka tadinya. ibunya udah mobil. Itu gara-gara kenapa, Bu?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 Ya Allah. ya Allah, anak kecil, mungkin nah, ada anak kecil. Ya, iya, iya, iya, kan? iya, iya, kan? iya. Ada ya. ya, anak kecil? Oh iya, jadi ada, iya ada. kecil Allah, mana? Jadi itu langsung kebakar gitu aja kok? Iya, cepat, ya. cepat kan? Masuk itu ya. langsung mobil oh, apa? Kemarin, kemarin di. Kemarin ada di itu aja, bapak pak dokter. Alhamdulillah ketemu pak dokter lagi. Ya Allah. Nak kecil itu selalu juga ya. Ramir. <tuh> <tuh> Aku lupa sendal. Tahu mobil dia. Maaf, ya, makanya Tidak sampai sempet lama kan juga pintu belakang masih keluar dari mana aku bukan di itu gitu oke